Halo teman-teman, bertemu lagi di si keren boy teman-teman Wow, ada mainan teman-teman Wow, mainan tersebut berwarna hijau teman-teman Wow, sangat kotor ya teman-teman Mari kita ambil dan kita cuci teman-teman Wow, terlebih dahulu kita akan mencari air ya teman-teman Wow, di mana ya? Nah, itu ada air teman-teman Mari kita ambil teman-teman Wow, -teman. oh, kita deketin di sini teman-teman Wow Lalu kita Cuci ya teman-teman Kita akan Cuci yang mana dulu teman-teman Yang warna Ini dulu teman-teman Wow Lihat uh. teman-teman Sangat kotor teman-teman Wow baiknya airnya kita pindah sini teman teman wow oke teman teman mari kita lanjutkan cucian ini teman teman wow kita cuci ya teman teman wow kita cuci teman teman langsung saja wow airnya berubah warna teman teman Wow Uf. Berwarna Hijau teman-teman Waduh Wah, Sudah bersih teman-teman Sudah kita cuci hmm. Lalu yang ini teman-teman Langsung saja Wow Sepertinya akan bersih banget ini teman-teman Wow Wish Warna Kuning Oke Warna kuning ya teman-teman hmm. Kita ambil yang Ini teman-teman Wow Wow. kita cuci teman-teman wow berwarna mobil pak polisi hmm. kita ambil yang ini teman-teman wow sepertinya ini gun teman-teman, oke kita masukin teman-teman, oops cuci teman-teman wow hmm, benar kan teman-teman ini enggak nih teman-teman wow <tuh> oke okay, kita dapat 4 kita dapat tempatnya ya teman-teman wow lalu mobil pick up teman-teman masukin langsung Wow Warnanya Hijau teman-teman Wah Sudah selesai teman-teman Wah Sekarang mobil kodok teman-teman Warna apa ini Wow Sepertinya Sudah bersih teman-teman Wow benar teman-teman sudah bersih teman-teman Wah Oke Lanjut Yang ini teman-teman Mobil balap teman-teman Kita cuci teman-teman Wow Warna merah teman-teman Mobil balap Wow Kita taruh kita ambil yang ini, teman-teman. Wow, sepertinya ini mobil balap lagi, teman-teman. Tuh kan, benar, mobil balap warna merah lagi. Nah, kita dan ini selanjutnya, wah, mobil Pak Polisi, teman-teman. Wow! Tuh, lihat warna putih. Mobil pak polisi warna putih ya, teman-teman. Dan selanjutnya. Wow. uh Mobil balap lagi, teman-teman. Tapi berwarna ungu. Tuh, lihat. Bersih ya. Oke okay, kita dan selanjutnya dan yang terakhir pastinya teman-teman ini dia ikan mujair. Wow, wah dia di air muncat muncat teman-teman. Wow, <gif> ikannya muncat muncat teman-teman. Wah, wow. ini ikan. Wow. Sudah bersih teman-teman Wow Ikannya cantik sekali ya Berwarna pink dan ada putihnya Dan ada kuningnya teman-teman Baik Sudah selesai teman-teman Jangan lupa Subscribe channel ini teman-teman Untuk mendukung channel ini Terus berkembang Jangan lupa share juga teman-teman Terima kasih telah menonton video ini